ujik cik cik balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game get of olympus ya kita bawa modal 76.000 saja kita coba cari profit-profit manisnya di olympus ya kita coba main di bedraband 800-100 1200 saja coba kita quick 70 kali ya kita terubah 7 balik 70 kali hari ini kita main di CNN. slot ya seluruh situs slot sensasional dan terberka, tergacor terpercaya hujan jaga dunia akhir di sini nggak cuma ada slot saja di sini pun ada tembak ikan bakar ada nomor Tokyo juga ada. lengkap pokoknya seluruhnya tuh langsung just aja ada di pin komen jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di cnn slot next udah game balik lagi ya usadius yang bertanya kenapa mainnya cuma di Zeus karena cuma bisa Zeus loh enggak tahu enggak ada feeling di game manapun selain Zeus cuma ada feelingnya cuma di Zeus Oh ya yeah, kalau kalian penasaran gimana cara saya bermain dengan pola-pola receh, pola-pola ya modal model di bawah 100 paling mentok-mentoknya 200 sih paling tinggi Oke, saya langsung cus aja bantu like comment subscribe nya karena saya biasanya bermain di modal-modal receh lah, jarang bawa modal gede Ya biasalah jpjp tipis-tipis sudah cukup yang penting main gini tuh seluruh cuma satu seluruh utamakan wedi Ya gitu doang sudah game Ayo kasih yang mantap-mantap terus, usus, siang kok diam-diam saja, usus, terus tur us. dong. us dorong dong oh elangnya us dorong us hantang us. us dor tas ah, yang mata mata kali entah lumayan ya ke tujuh ribu empat Guys, Bus. Kuningnya jadiin biru boleh. Bus. kasih yang teman-teman aduh duduh oh nangung -nang sekali ya gue so, caranya ya we. ini masih di tujuh puluh turbo ya gue uh, uh. terus hmm, ini udah 70 tur buat ternyata belum ada tanda-tanda kita coba quick 50 ya seluruh. 30 aja semoga ada yang mantap-mantap laus kasih laus masa kau diam-diam saja sih us? kau mengecewakan sekali kalau kau diam-diam saja ayo laus Hai Aduh kok usia kok kacit divasi ya sudah Hai lagi ngambak ya terus buku -bu, belum ngewe nih jadi kayak gini memang masih jbjp mantap Aduh beder kali tiga nggak konek saldo sudah mulai menipis lho. us ayo jangan kau prang-prang aku us udah lama ini ya us kasih dong us, fatir fatir mantapnya, fatir fatir mantapnya, us, yang demain us, yang kini ya guys ya, sama main polimus lagi susah banget aku pun rasain <laughs> ya, Jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata. Jika ingin bermain-bermain ladang uang dingin bukan uang dapur agar nggak ke mabel. Jika ingin bermain bisa langsung cek saja untuk linknya ada di pin komen ya yes, seluruh Aduh kita coba apa lagi ini ya Hmm koi juga gila ya Semoga ada epic comeback terbaik lah ya saldo sudah mulai menipis Bisa berapa doang ini 16.000 tipis banget us ah sila yang mantap mantas bus, aduh kali dua jam nggak konek, Aduh aduh tuh, aduh tuh selalu tipis us, masih comeback dong us beneran dos. kasih kompik tonggung ungu kuning boleh kasih sekitar gratis dong oh well you go bus 5000 kali 250 seluruh konek seluruh pecah seluruh lagi dong lagi dong us dong anjir hijaunya cuma kurang satu 150000 lumayan lah ya guys buat tambahannya wah terkeliling masak 250 membawa nyawa tambahan Surya semoga ada set-set yang mantap ini insya Allah pokoknya ini kok kecil temen gue lagi kan. oh penuhnya jadi sekarang enggak lagi dirinya kurang satu Ngerasanya di atasnya ada tahu, jadi atas, atas. kuning oh, ya. kasih Alhamdulillah, muawab tambahan. tuh duduk tujuan. Yang mana, disihan, sarang, dengur, dengur. susah yang nah, ya. nah, dulu video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.